untuk kue resep kita yang kedua yaitu kue pare nanti akan di, dikerjakan oleh Bu Ririn selaku owner dari dapur Amoy, Amoy. Amoy. Ya boleh kita ini bahan-bahannya boleh Bu Ibu kita catat ya di HP ada 300 gram tepung ketan, ini tepung ketannya uh, garam ini garam ini garam air 250 airnya ini sudah berbentuk air pandan suji op uh, yang di blender berapa lembar guririn daun pandannya sama daun sujinya 10 10 10 ya Oh 10 10 lembar ditambah air 250 mili Oke untuk isiannya untuk isiannya ini ini namanya enten kelapa. Ini namanya apa? Enten kelapa, Bu. Enten kelapa. Enten kelapa ini kelapa yang setengah tua diparut, diberi ini, diberi apa? gula merah. Gula merahnya berapa, Bu Ririn? Satu gula merahnya sekitar se on ya, tadi. Ah. satu on satu gram. Oh kelapanya, kelapanya tadi 100 gram, kelapanya setengah kilo tadi. Oh ini kelapanya bagian di bawah. Oh kelapanya tadi setengah kilo, mm -hmm. gulanya setengah hampir 150 lima puluh gram, iya. tapi ini di bawahnya separuh. Oke. Okay. lebih Selanjutnya untuk isiannya, isian ini tadi sudah ya cek tuh cek ada isian ini bu. Terima kasih Nutella. Nah di sini, di sini kue pare ini biasakan isinya kan kelapa ya. Ini kelapa ya biasa ya ibu-ibu ya. Nah ini ada modifnya nanti di sini Nutella. Nah, biasakan ibu-ibu pakai itu. Nah nanti dicoba kita coba buat pakai selai hmm, kacang atau Nutellanya, oke? Okay? Variasi ya. Iya, variasi. variasi. Nut Elmer. Elmer. Nutella-nya tetap pakai produknya Elmar Oke, okay. Bu Ririn silakan Ini diangetin dulu Air pandannya anget oh, Air pandannya anget Iya. ya, suam-suam kuku Air pandannya suam-suam kuku, suam -suam kuku. Uh -huh. Tepung kentang. biji Campur dengan garam Garam sedikit Garamnya seperti biasa Namanya ibu-ibu Pasti tahu namanya sejumput ya Sejumput tuh Secuil Secuil Secuil Secuil nah. Sejumput sendok. Teh boleh nah. Oke terus? terus baru ini Oh ini boleh dipanaskan ya. Eh sih bisa kalau nggak bisa Nih hmm? eh. Jadi air pandannya kita panasin ya ibu-ibu ya. Suam-suam kuku aja ini. Oh, sementara ibu-ibu saya kasih tahu ya. Kita goreng donatnya pakai minyak padat ya. Uh, ini ibu lihat, ini minyak padatnya. Seperti ini ya, ini minyak padat. Yeah. Minyak madu di pasar ada bu, bilang aja minyak padat untuk mengoreng. ya. Yeah. di toko-toko. cairkan ini ya. jadi ini kita masukkan yang untuk kue parinya ke dalam tepung ketan putihnya sedikit demi sedikit ya ibu-ibu ya. ininya ya. Oh, awas di Nah, ini Ibu-ibu ya, adonannya sudah kayak gini. Nah, berarti ini sudah bisa dipulun-pulun namanya. dibentuk. Nah, ini Supaya kuenya ada lengket di tempat nampan ini Kita kasih minyak ayo ibu-ibu ya Jangan lupa dikasih minyak Minyak sayur yo yo Minyak sayur ini yang jelas mas Minyak, minyak sayur Minyak sayur Nah coba bu Dilihatkan bu di sana bu Nah ini kita proses Oh adonannya Yang bentuknya Yang bentuknya Yang Oh iya nanti oh, iya baya -baya. Baya bener. Ii. iya iya, benar iya ini ini lengket sabar sabar sabar Ii. nah A ini dibentuk bu nah Ternyata pakai nah pakai sendok bu ya ujung sendok iya pakai ujung sendok jadi yo sendokan, kan? ya, kalau udah punya Ii. cetakan nah inilah kalau tambah, oh. tambah lagi nah, praktis praktis ah bisa juga sih kayaknya boleh, boleh asal bisa semuanya bisa asal kita sudah paham ini tidak bisa itu lagi okay. ya, sambil panas sih <laughs> tidak ada apapun -apa, oh, Untuk bentuknya ibu-ibu dan beratnya itu tergantung selera, ya. Ibu-ibu, iya, -ibu. yeah. makanya Ibu Sri rin ini uh, sudah terbiasa. <laughs> jadi, dia nggak main timbang-timbangan lagi kalau sudah jadi? Ya, kalau biar Bu ah. rasa ditimbang nggak kan? salah, yeah. tangannya udah biasa ah. Dia tahu ukurannya berapa <laughs> kalau kemarin ini, ya, Bu Sri Ririn nggak 25 kalau biar kalau Bu Ibu-ibu ini bisa jadi contoh untuk kita jualan ya Bu ya Bahannya praktis Gampang lagi, tidak susah-susah Dan kalau misalnya tidak punya alat-alat, nah, pakai tangan cek ini lah <laughs> Gampang Bisa nah. hmm. cetakan cetakannya enak, beli cetakan dulu Nah, tidak, ini Mei, pakai tangan Anten-anten kelapa ini, kelapa yang setengah dua Diparut Oh cara buatnya, cara buatnya Oh cara buatnya, cara buatnya Gula merahnya itu 100 gram Ya 100 gram 150 150 uh, tergantung ke selera warna ya. Warnanya, kalau warnanya warna. mau pekat Gula merahnya lebih banyak Tapi kalau gula merahnya enggak terlalu pekat, dia dikurangin hmm. Ditambah 100 gram air Dimasukin Mereka ini perewan. gula merah boleh, Setelah boleh, itu boleh. dimasukin Yang Lagi, ini Dada. Kelapanya Kelapanya tadi sera, ya, 50, 500 gram 500 gram ya. Tapi ini Paling gak sampai kan? Ini seprapat Tapi dia muat tadi 50, eh, 500 gram Di bawahnya segini mm -hmm. Jangan lupa ibu Setiap masa apapun Baik itu roti atau ini Kita harus kasih sejumput ya. Ah Bagus, ya, bagus. Pertanyaan yang mokosnya ini supaya Oke. tidak terlalu medok, medok, medok 5 menit dibuka dulu tutupnya oh. Sudah itu tutup lagi bu sampai menuju 10 menit nah, Begini maksud bu Ririn tidak usah di alas Biasanya kan kita nak pakai ya, pakai ini tidak ya. usah Tapi ditutup 5 menit kita buka Tutup lagi Iya gitu. bu ya Iya bu Oke. Terang, terang, terang. Dari kecil. Ya? Oke okay, Bu Ririn, kayaknya sudah masak ya? Oh sudah masak ibu-ibu kue parinya. Oh oke nanti masih panas. Ada waktunya untuk cicip mencicip. Iya yang oh. oh. Aku lihat cara ini dimasak. Santen. Tadi ini santan kara. Ini masak sampai jadi glundo. Ya? ya. Nah, ini Bu, hasilnya kue pari tadi. Oh. Ini yang putih-putih ini, yang putih-putih ini dari santan kental ya ibu dimasak ya, sampai kental. Jadi santannya itu udah cepet basi dia. Memang kiri khas dari kue Pari kan ada namanya Glundu. Uh, glundu. Ya, yeah, Glundu.